Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton channelnya Derosa Auto dan sudah mensubscribe channelnya Derosa Auto, ya. Nah, bagi teman-teman yang menonton channelnya Derosa Auto, jangan di-skip, ya, teman-teman, karena di channel ini akan membagikan informasi stock showroom, ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin uh, saya sempat uh, absen ya di channelnya di Rosa Auto Karena memang faktor kesehatan yang ya kurang lebih seminggu lah kurang fit ya teman-teman Tapi kali ini saya kembali lagi untuk membawakan informasi seputar stok showroom mobil bekas berkualitas Oke teman-teman Oke, Kali ini saya ada di Mahameru Mobilindo lagi nih teman-teman Kita akan membagikan informasi stok ya Yang memang kebetulan uh, kemarin sudah kita informasikan Dan ini ada beberapa stok yang sudah sold out ya teman-teman ya Nah oke sebelumnya Untuk Mahameru Mobilindo sendiri Itu ada di Jalan Raya Muhtar RT3 RW4 teman-teman Tepatnya di Sawangan Depok ya jadi kalau teman-teman mau ke sini Tinggal ketik aja di Google Map Cari aja Mahameru Mobilindo Atau kalau teman-teman dari arah Bojongsari Langsung aja ambil ke jalur sawangan menuju Depok ya Nanti ketemu langsung sebelah kiri ya teman-teman Nah untuk informasi harga dan juga promo DP-nya Nanti teman-teman juga bisa kontak di nomor telepon marketingnya Yaitu Rahmat Priyatna ya teman-teman. Nanti kita akan informasikan di kolom deskripsi ya. Oke. Kita lanjut teman-teman ke stok-stok Mahameru Mobil Indo ya. Oke. Tetap stay tune ya. Oke teman-teman, untuk stok dari Mahameru Mobilindo Yang pertama itu ada Kijang Innova Tipe G manual bensin teman-teman Tahun 2006 ya Ini kalau kita lihat ya Ini masih oke okay semua Ya kalengnya masih mulus Kondisi juga cakep ya teman-teman Siap pakai untuk pajaknya bulan 8 ya teman-teman. Nah, nanti bisa ditanyakan langsung ke bagian marketingnya karena pajaknya mepet. Ya. Untuk kilometernya ini kurang lebih sekitar seratus delapan puluh ribuan ya teman-teman. Nah ini untuk harganya di bandrol seratus teman-teman ya. Nah untuk paket kredit ini bisa dp lima belas juta, angsurannya empat juta seratus dengan tenornya 3 tahun ya. Jadi untuk mobil-mobil tahun 2006 ini cuma bisa sampai dengan 3 tahun, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat langsung ya. Kondisinya. Kita lihat bagian eksteriornya ya, teman-teman. Dari depan sampai belakang itu masih kinclong, teman-teman. Ya. Nah, ini kita lihat semuanya Masih oke Nah kita lihat juga hidroliknya Masih oke ya teman-teman Masih berfungsi normal Ya, Nah ini juga Untuk jok-joknya juga masih oke juga Ban juga masih tebal ya teman-teman Makanya kita bilang ini siap dipakai Teman-teman Ya, nah, ini kita lihat lagi untuk di baris kedua. Ya, hasilnya juga sudah sampai baris belakang. Ya, teman-teman, oke. Nah, ini kita lihat juga untuk kursi. Driver dan juga kursi penumpangnya, ya, ini masih cukup terawat, ya, teman-teman. Semuanya lengkap, pokoknya sidewiser-nya juga lengkap semua. Spionnya juga masih oke, kacanya juga sudah dilapis dengan kaca film, ya, teman-teman. Oke kita lanjut lagi di unit kedua Ada Xenia LE Sporty tipe manual Teman-teman tahun 2011 ya Pajaknya bulan 922 dua. Nah ini untuk pajak nanti teman-teman bisa langsung koordinasi dengan bagian marketingnya ya Nah ini yang akan kita kasih lihat Dia untuk body bodinya Dia mulus ya teman-teman Nah ini Daihatsu Susenia Li ya 1000 sesi ya teman-teman ya Ini yang tipe Sporty Sudah ada roof rail Sudah ada spoiler juga ya Sudah dilengkapi dengan List chrome ya Pada back door Nah ini juga kita lihat Dia peleknya ini Sudah Pakai velg variasi ya Jadi terlihat lebih keren Lebih gagah ionnya juga sudah ada lampu sennya teman-teman. Oke, sekedar informasi teman-teman untuk LE Sporty manual tahun 2011 ini pajaknya 0922 kilometer 127.000 untuk harganya itu di bandrol 85 juta, masih bisa nego teman-teman. Untuk kreditnya itu DP-nya 15 juta dan angsurannya 2,4 Ya ini Dengan tenor Kurang lebih sekitar 4 tahun ya teman-teman Untuk harga nanti bisa langsung tanyain ke bagian marketing ya Kita cek Bagian interiornya nih teman-teman ya. Nah untuk bagian interiornya cukup bersih ya teman-teman Karena memang kilometernya masih rendah Terus audio juga sudah dilengkapi double din ya, sudah touchscreen screen Dengan tipe merek Skeleton ini teman-teman ya. Nah, ini joknya juga masih original, belum dilapisin sarung jok ya Oke, kita lihat juga Oke, kita lihat lagi sekeliling bodi ya. Bodi-bodinya mulus teman-teman, siap pakai Pokoknya harga langsung koordinasi dengan marketingnya Maha Meru Mobilindo nanti di kolom deskripsi ya Oke untuk unit yang ketiga dia ada Sigra R Manual 2017 teman-teman ya. Pajaknya ini 05 2023 ya teman-teman Ini sudah panjang ya Semuanya kondisi original ya Mulai dari velg sampai bodi-bodi semuanya Coba kita tes Ya Masih kaleng teman-teman Untuk kilometernya Ini tiga ribu Teman-teman Harganya 115 juta Kreditnya DP 15 juta Angsurannya 3,1 Dengan tenor 47 kali ya. Nah ini kita cek Keliling ya di bodinya, teman-teman ini masih seger, masih mulus. Nah, ini emblem-emblemnya juga masih terpasang rapi. Ya, kita cek di bagian belakang. Oke, okay. hmm. untuk hidroliknya juga masih oke. Okay, ya, ini. Semuanya masih bawaan standar ya Seperti sudah ada di bagasinya jaring ya Dan juga Semuanya kondisinya masih mulus, masih bersih Oke kita lihat di baris kedua ya teman-teman Okay, semuanya, hand nya juga masih bagus, masih rapi, masih bersih. Ya. Elektrikal juga berfungsi normal, semua ya, teman-teman. Ban juga masih tebal, ya. Ini kita cek lagi di baris, kemudi, atau di driver, ya. Setirnya juga masih kulit jeruk, masih oke, okay. transmisi manual. Audio masih standar ya teman-teman Belum ada yang dirubah Oke Pokoknya Beli Sigra ini Yang pasti Gak rugi teman-teman Kebetulan platnya juga Plat F ya Plat Bogor ya Oke kita lanjut lagi ke unit yang keempat itu ada Mazda 2 Airmatic Matic 2010 teman-teman Pajaknya 0822 Nanti pajak bisa dikoordinasiin ya Nah ini dia velgnya juga pakai ring 17 Sudah variasi ya teman-teman nah, ini kilometer 78 teman-teman Harganya di 110 juta dengan kredit DP 20 juta Angsurannya 2,6 juta Dengan tenor 47 kali teman-teman Kita cek sambil cek body bodinya ya Nah ini masih oke okay. Yang pasti ini siap mejeng nih teman-teman Ya, Untuk anak-anak muda buat kuliah ya. Dan untuk ibu-ibu juga untuk antar sekolah juga bisa nih Semuanya Masih oke okay ya kita lihat di baris pertama ya teman-teman oke ini paling di stirnya aja ini agak kelupas-kelupas nanti bisa dipakein sarung setir ya teman-teman audionya dia sudah double din ya ini transmisi otomatiknya nah ini yang paling luar biasa nih joknya sudah jok kulit teman-teman dan masih rapih kita lihat lagi di baris kedua nah baris kedua sudah dilengkapi dengan monitor di headrestnya teman-teman ya nah di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan jok kulit ya jadi bisa dibersihkan lebih mudah ya oke ini kalau kita lihat Oke, okay. pintu belakang juga berfungsi normal teman-teman Bagasinya juga masih oke okay ya Ada tutupnya juga Hidroliknya masih normal yeah. Cukup keren Untuk dipakai Anak-anak kuliah Ya, atau yang berjiwa muda. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah lihat beberapa stoknya dari Moh uh, Mahameru Mobilindo, ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau beli unit, langsung aja telepon ke marketingnya Mahameru Mobilindo teman-teman ya. Barangkali di sini ada mobil-mobil yang memang teman-teman cari dan teman-teman sedang keker-keker nih ya. Nah, jadi kalau gitu teman-teman jangan lupa subscribe terus channelnya Derosa Auto karena cuma di channel ini yang akan membagikan informasi seputar otomotif dan juga stok unit-unit jualannya showroom ya. Dan jangan lupa juga saya doakan semoga teman-teman banyak rejeki, rejekinya banyak dan beli mobil di Mahameru Mobilindo. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan terus ya kan. Cari rejeki yang banyak, tetap barokah dan juga ya beli mobilnya di Mahameru Mobilindo. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walayda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya di Rusa Auto.